Kanya Nabi Muhammad niku dadi pun jeri wujud jadidi pusat wujud ceptaani pun Allah tesi pun Allah niku ndameljagat cair sini Niki Sedoyo dipun pusat aken langkung rumien nyipta aken langkung rumien datang kini Nabi Muhammad SAW sing biasane diharani Nur Muhammad, tetos Nur Muhammad <tuh> niku wonten riwayat ingkang dipun Riwayat akan sahabat Ibnu Abbas Untuk kitab jiba dipun dawakan Al-Hadisul Awal Al-Hadisul Awal An Bahril Ilmi Dhafiq Walisanil Qurani Natik Saking Sahabat Ibnu Abbas yang kejuluk Bahril Ilmi Lisanil Qurani Auhati Ulama Innas Sayyidina Abdillah Ibnu Sayyidina Al Abbas Radhiyallahu Anhu An Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam Riwayat saking Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol Anjine Nabi dawuh Inna quraysang kanat nuran bainayada'i Allah taala azza wa jalla qabla ayakhluqa adama bi alfayam Inna Saat saktemene seorang nabi Quraisy Inna Quraisan saktemene seorang nabi Quraisy iku kanat biyen-biyene kunuron wis rupono nurun bainaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala qabla ayya luqa adama Sak turunge yang toh ngawe Allah ada maeng Nabi Adam bi alfae ya, amin kelawan mongso rongeu tahun rongeu tahun nih gua tahun ngriko rongeu tahun di sisi Allah lah Arab diukur ngangge ukuran setunggalipun ayat dawahken inna yauman inda Allah Alfis ini namanya Mata ta'udun sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu sama dengan seribu tahun di sini, mimah ta'udun dari hitungan yang kalian hitung kelemporat dihitung no catatan tapi ngulali saya ini sedihnya, sedihnya ini kono karo sewu tahun sewu tahun kui pada saat itu telung atau suidak dina sewu iya yeah. telung atau suidak dina sewu ini sewu kene sedihnya ya di Jokowi ada sedihnya ada telung atau suidak Tolong ato swida, dino peng <telungatu> Se sewu berarti tolong ato swida, sewu tahun kuii podoka, sedino itu podokaro sewu tahun mongko setahun kui tolong ato dino, tolong ato dino peng sewu podoka ro tolong ato sewu no, iya. Telongatos tidak ewu dino. Telongatos tidak ewu. Peng patli korjam. Ya, yeah, peng patli korjam. Podokaro wolung juta nematos patang puluh jam. Peng swidak menit. Podokaro lima ngatus, walulas juta, pata ngatus menit, tangatus ngatus menit, peng swida detek, bodokaru, telung puluh sici milyak, seratus empat juta tas bian. sak detek, sak tas beyan, suba nolos, suba nolos, gosak tas beyan, peng swida akil oleh sak menit. Peng suida menaag ke oleh sajam, peng suida, peng patli kora oleh Sedina peng telong atau suida agak oleh setahun, mongko setino neng konoman, sewu, ya, ya, ya, berarti ketemune ya, ya, nabi ya, ya, ya, ya, nur muhammad ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, empat juta tasbihan, setino, setino, lah kau tahlilan setengah jam mas, <yuk> mulat mulat ya. ya, iya, tahlilan setengah jam mas, berkadang berber, kau itu swi swi on, akhirnya pirangatus itu ya. mau, dah saya ki se iku akhirnya setino loh ya, setino kono, iku ketemunya sam lah terus sedino setahun ini kono berarti kan tolong atau swida dino berarti kita pengen tuh tolong atas swida aku ketemu setahun kono lah mau ke jari mangroeng itu tahun berarti kan yo pengen tuh nerong ewu ya sakit banget lo naya mau gini tuh jebol kalkulatornya Iki mana kehitungan sedino, berarti lek kepengen roh tau kono peng tolong atas widak benrolah ketemune nulis si juta patang atau puluh juta satu puluh pitu miliar sebelas triliun sebelas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar 440 juta. Kalau itu akhir oleh setahun, setahun. Nah, saya kiri ping no rongewu, ping rongewu lah. Sama dengan di Hongkongnya jadi E16. 2.239488 E16. E16 itu nol balik, ya Nule 16 Nule 16 ongkone, Piro Rupiah hitungan E16 Tak terduga wes. Gak maaf, gak ngemot disan. Ya itu-itu Mengapa itu dihitung ya? Perlu ngerti kemuliaan NabiMu inilah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu sudah berupa nur diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum nabi Adam diciptakan. Laopo isapihulloha taala darikan nur watu sabihiul malah ikatupitaspihi. Nur Muhammad bertasbih lalu para malaikat melok melok bertazwih melak-melak ya nirok, nirok, no. jadi, ora, ora malaikat, nih, ini rok-nirok noh jadi ura-aura asli program malaikat ini program Nur Nur Muhammad nah Hai walammaqolakollahu ta'ala adama awdha nur nurafi tinatih nah ini ketika mbah Nabi Adam alaih salam diciptakan oleh Allah maka Allah meletakkan nur yang sudah bertasbih. Birogemang E16 mang. E, mang. <tik> Sing jelas peng pitongatus rong puluh juta tahun. Iya dong. Sedino gitu loh ngatus tahun terus ping rong Ewo berarti pitongatus rong puluh juta Tahun bertasbih terus Sengwisriyadoh, wiswiridhan, sakmono juta tahun, Nur ini Ketika Nabi Adam diciptakan, Nur ini diletakkan oleh Allah di jiladirinane Nabi Adam Meneng-meneng menungso, ikubidho karo bedesh Pak paklik Darwin Cerita, cerita manungsa pona aneh bedes. <tuh> iya. ngono biologi ceritanya ngono Boleh secara biologis mungkin bisa terjadi seperti itu. Secara tatanan fisik aturan serial produk yang diproduksi oleh Allah mulai dari. Ini mungkin bisa begitu, tetapi tetap beda. Karena Seladrinane Mbah Nabi Adam yang diambil dari minat ini lazib lazib itu pelikat jadi minat ini lazib jadi dari dari lempung sing pelikat maksudnya coro sawah wis dileler wis ditanduri apa-apa gampang nah Nur Muhammad gue saiki ngerti sing jenenge flashdisk itu bahan itu kok kok karbon-karbon ke karbon lemah lemah tiba-tiba diolah dengan ilmu sedemikian rupa lemah ini bisa so nyimpen sembarang kali ya, so nyimpen. nah menungso lagi jeladri nanti ini lazib itu ya orang sekedar lazib pelikat kayak calonnya botol tapi dari sari-sari yang melemah sari-sari yang bumi itu tinah calonnya Mbak Nabi Adam diberi nur oleh Allah karena saya ngomong tiga istrum tiga istrum software sing isa nombor data bergoh, panggil ngunuh panggil ngunuh kalau maka Allah ta'ala adama awda adalikan nurafi tinati cuma hadis segi langsung jujuk, kalau sallallahu alaihi wasallam Al bangsa wisda timah Nabi Adam kamu sudah tahu ceritanya Nabi Adam itu diletakkan Allah di surga setelah sukses belajar mulane belajar kana hmm. waallama adama asma aku laha bocah kuwi isih cilik wis pinter maca Quran, kulino moco asma kuwi berarti iso rumah Nabi Adam. Ya. Nabi Adam kuwi nalikane sik malaikat dijauhi Allah, eh hey, malaikat Aku harap gawe pemimpin neng bumi, yaitu Adam. Doh, malaikat ini, salah iri, kok kono, kok ora kene. Padahal, sing jilat Nabi napi adam, wih, malaikat. Sing jilat reni, Nabi napi adam, wih, malaikat. Lu kok malah kono sing jadi pemimpin akhirnya kursi Allah di jalui apa istilahnya jawaban nah ini malaikat ini kurang sopan ngomong dikabari kok malah dedes aku harap ngawai khalifah di bumi kalau atau jalufi hama yusidu fiha wa yasbikuddimah ngasak jeneng kan ajeng damal khalifah tukang rusak lagi ini indikasi menungso kuih secara asal-usul songko lemah-lemah itu tukang bosok no sembarang kalian iya ngopo-pohi lagi dipendem nem lemah Hai bosok naik iya buka lita yo gelem ya wi lemah Nah kuwi sing dipahami malaikat menungso sing bane sangka so, lemah urep ra iso urip lek like, Mulane pertanyaane, ataja'alu fiha mayfusitu fiha wa Apakah engkau akan menciptakan membuat pemimpin di bumi ini yang rusak-rusak seperti itu? Ini menjadi peringatan bagi kita anak-anak Adam, anak manusia kalau wajad Ciptaan wadag sekedar jeladrenan fisik wisane namanya ngerusak. Hai mesti kue doyan mangan lasing jeneng mangan ke mesti ngerusak. mending di barang di pangan wongi metu mesti bosok iya iya sego apa-apa putih no melebotengmu metu dan tidak nyara karu-karuan iya Wah oh, jeruk rupane kuning dibungkus plastik gilang api kaya ngono. Dadi lek plastik metu dadi api Lah ya, bungkus diadahi wetengmu. Metu dadi ra karuan Itu yusitu fiha wa Sedangkan kami para malaikat niki niki, malaikat ketlayae di sini. Ngerti ketlayae? Kecelek pada diri sendiri wis kadung kita itu alah nang rame ne kok ngono mm, lha <laughs> iki jenenge ketelayan <laughs> kowe kuat iki lha kuat ceme-ceme kok diangkat mm, gak kuat itu jenenge ketelayan rumangsa apik tiba e ya, elek kuwi jenenge ketelayan malaikat wis kadung matur dengerane Allah Nah nusabbihu bika kamta ka wa Kita para malaikat ini yang bertasbih dan selalu memahasucikan Engkau. Tapi jabe Gusti Allah, ini a'lamu malah la'tam. Aku ngerti tapi kue gak ngerti. Inni saat sak temene ingsun niku a'lamu ngerti ma urusan la lamun sing kue kabeh gak ngerti kuwi malaikat. Oh, apa ya iki? Nur Muhammad iki. Malaikat ini gak ngerti. Lek bertasbih nur sing dieloki ndeke kan disebut ning kene. Tusabihul yusabihullahu ta'ala dalika nur wa tusabihul malaikat tu bi Nur Muhammad bertasbih dan malaikat makmum ikot ber asbih. Rumangsane maek kat sing dadi balanin ibalane ndeke. Rumangsane orang-orang yang dimakmum ini calon jeladrenan Nabi ada pun di jeladrenan yang kono nah itu yang didawani Allah ini aklamu malataklamu gue gak ngerti kat malaikat? aku ngerti nanti panggil nyurati kayak ngerti katruksi Allah akhirnya ayat yang terusnya wa'ala ma'adamal asma akullaha nah ini Allah Mengajari Nabi Adam, diajari Asma. Inilah salah satu mengapa, yang pondok pesantren G. Mocho, orang cukup belajar nggedu, najis regeb, gak cukup, butuh alamal al Asma. Ya, berarti, ya, berarti, kudu di wajah Asma itu. Allah Allahumma kalau bibi <inaudible> itu tidak nyanyikan, Asma Allah ada masak terus ya asma, diulang Nabi Adam diulang asma karo Allah. Kulaha seluruh asma. Sing software malaikat gak iso ngadai, formatnya beda. Murgo sebuah data itu kalau mau dimasukkan, beda format kan gak bisa dibuka. Kuin download, ngono formatnya format, apa? Dot, dan formatnya format, PDF, Mulanya harus ada sinkronis atau ada apa? kuih alah, wiler, sing lintas formati apa jeneng? eh Kom loh kompresi, si cina si cina, konversi. Jadi, ya harus ada itu. Uang nabi Adam ibahane tekok lemah, jeladrenan. Iku mesti nilai diseni bongsongelmu gak nyantol. Benul. Jadi lempong itu seterumen, gak nyantol. <tuh> <tuh> <tuh> Tapi, mesti like, format sedemikian rupa, kandungan karbonnya berapa, kandungan elektronnya berapa, dan seterusnya, ada ada basic kolektor dan elektronik kuwi kudu imbang sedemikian rupa lagu sing ahli sing tukang ndalek underdeal ngono Allah bisa membuat Nabi Adam sing jiladrene teko lempung niku mau ning mergo disalurin nur Muhammad sing wis dicas dicas asbeth selamat 720 juta tahun akhirnya strom ini luar biasa mulai sampai saiki bisa panggaduh mikir. Itu, pas Akhirnya error. di itu akhirnya terjadi pengajaran Allah mengajari nabi Adam itu sangat singkat lah malaikat semua sifat aspek belajar buka ilahil mahfud berber nabi Adam langsung diajari oleh Allah cukup bluetooth selesai sudah. langsung copy paste copy paste copy paste selesai nah Sugowo bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim langsung kopi asma ar-rahim masuk di hatimu keluar kamu menjadi pengasih penyayang. Oh, oh, tapi syaratnya ya kudu istiqomah. orang ngantuk anu. Oh ngantukan ya. Download uncompleted ngono ya. Download e <laughs> akhirnya gak jadi. Tapi Nabi Adam sukses. Waalaikum asma akulah. Akulah berarti komplit Komplit berarti selesai seluruhnya. Asluruh asma. Mulane sing duit kewenangan untuk mengelola nama asma itu nama itu hanya manusia. Sehingga manusia punya bahasa. Lihat ini manusia gak benar Pedus, wui, nyelok bawa, yombe, nyelok kono anak yombe, <tik> <tik> tapi lek <like> menung sok ga. <tik> <tik> itu, itu alama ada asma, pengelolaan nama-nama itu manusia. Makanya, salah satu tanda orang pinter, orang cerdas itu, lek like iso ngapalne nama-nama. Onjemu sak pondok, pirole. Ya, Kuat, pak. Jendeling so kirangan. Apal. Ini ini main di. bedek mesti mbak wedok kakaknya lanang. Bapaknya lanang, buaya weto. Mesti wi, Nah. Itu tasbihnya itu Nur Muhammad yang ditransfer Allah di Tina. Karena itu seluruh jenis keturunan Nabi Adam alaihissalam mesti ketularan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad kemudian kemudian pecahane jiladirinan-jiladirinan rupa keturunan Nabi Adam ini semua Nek setu minul Muhammad Kabeh Mulane diharani sejenis kalian Min anfusikum Nah ini ayatnya Khadisi dahulah ini Nalikani Mba Nabi Adam Beringaji Asma komplit Terus diuji Karo Allah bareng karo malaikat Ternyata sing lulus Nabi Adam Malaikat gak lulus iblis kaung Gak garap Malaikat kalah dari Nabi Adam Iblisnya suka enggak harap Ya orang sekolah ke orang enggak harap Ya Seorang iso tadi Kalau lipah Akhirnya Tapi yo, Nabi Adam akhirnya diganggu Nah ini loh Ini oleh gangguan Ini adalah Arab gede Ini adalah gangguan Nabi Adam diganggu Karena Iblis jika tidak salah ini penak benak-benak, melanggar peraturan lah. Tidak terjadi pelanggaran, itulah mulai terjadi masalah. Kok tidak rugi ketika ada peraturan, maka ada suargo ini ya, mangan makan saja kamu, tapi itu saja. Itu peraturan. mangan-mangan saja, tapi itu saja. Itu saja saja. Bila kalau Nabi Malaika An-Iblis ini, aku ini bersa'an kue lho, tidak apa Mengmanggonin suaraku kok dipenggak-penggak nggak sengiki ojo, ini kan orang bebas, itu melanggar hak asasi namanya. <gibutan> <tuh kemanyi> akhirnya Nabi Adam begini nyoba-nyoba <tuh kemanyi> mangan wahyul di, lah itulah akhirnya Nabi Adam turun di bumi. Tapi Nur Muhammad katol, nah, hebatnya di situ. Dan memang begitulah Allah. Ternyata caranya Allah akan mengangkat derajat Nabi at dengan cara dijatuhkan di bumi. Dimasukkan ke asal-usulnya. Apa-apa ini ada orang gelem ceblok, tidak bisa tukul. Ada kelapa, kalau ngelantong, ada orang ceblok-ceblok, tidak bisa tukul. Ada yang ceblok, lup, tidak tukul. cikal. Ya. Oppo apa ini sudah dipendem saja. Mulai nih, aku pengen tukul dua, gak santri Three sing klim, dipendem neng pondok sing sui. Jadi, pendem neng pondok pendek yang tengeng yang lain. Yora tukul, tukul neng pondok akhir pirang minggu, jaluk mulai, atau yang mana mulai. Pokoknya, tukul neng pondok, umpamanya wiridan, malah pesan. Yora tukul tukul, ngel mune. Mulai nih, dipendem gih, ni sabar beda. Ora padha karo diulang harus pinter <tuh> nah, nah, nah. nah. Tapi anak putune diulang, ura bismillah nah, wali -wali aku <tuh> nah, nah. Itu bedane apa Manuk manyar itu usah kuliah teknik dia wisisonggawe emang gelantong neng durwe, nggak usah kuliah teknik, nggak usah buka SMK, barangnya nggak usah. <tuk> <tuk> <tuk> Iku lek Manuk manyar tapi lek uang harus ada pengajaran, ada pendidikan. Cuyu, gulek sumber pinter ya karwan. Gua caranya ngeduk barang pinter tahun boleh madu pinter, orang usah diulang kuliah teknik pencarian madu nggak usah, sudah insting kehidupan mereka. tapi lek menungso harus diajari. wa adam al asmaa. Ah. tapi ketika nabi adam sudah turun di bumi nur muhammad ikut turun. karena itu karena bilang dawu ilal adam. nah ini saya di ikut diturunkan Allah di bumi ini melalui nunut sulbine Nabi Adam terus turun turun turun turun sampai Nabi Nuh wajah alani aku yang mela zaman Nabi Nuh neng perahu selamat, kok banjir aku melak runungku <tasi> <tasi> terus wajah alani fisul bil khalili ibrahim khina Fabi finna nalikan ibn nabi ibrahim diobong rajona aku yumailah. pengalaman aku <tasi> <tasi> si rupon nur Melok. sampai akhirnya walam ya zalillahu azawajal layu naqiluni minal asla bitahirah Dipindah-pindah dari Sulbi Suci, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, dari Nabi Ismail keturunannya sampai ke Adnan terus sampai kepada hatta min baini kotu sampai kepada kedua orang tuaku lahirlah aku sebagai manusia wadak manusia yang lahir di bumi. Nah, Makanya dalam surat At-Taubah. Yang biasa kita baca setiap soal, habis sholat, Lakodja ja'akum Rasulum, Min Aufusikum, Azizun, Alaihimahanitum, Hari Sunnalaikum, ilmu mukminin Narauf rahim, Sungguh sudah diutus, sudah datang utusan, Min Aufusikum yang dari bagian diri kalian, jadi karena kakek kita putera Nabi Nabi Adam, kurauman Adam, saat jeniski coro bibitan dari si C itu kau Nabi Adam, leh, nenek si Nabi Nabi, nenek si Nabi kuali, nenek si Nabi Kiai, nenek si Nabi pecingan, nenek si di... Nabi kuawe, saat jenis karo kain Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nenek singi soalnya terum nenek singora, nggak singi terum jenis kau ngafir, kau ketutup jadi distur merak nenek. Kata "maulah ala guru bimalah samhi wa ala pusat bolongan stop kontak itu lo buntet, jadi tiga ijek kiranya truk dijazak naik." Akhirnya dia, ya wes, gak enak apa-apa, sama sekali gak bisa memahami apa yang dibawakan berita dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. tindakan baru sawah, Una alaihim, a'anggara tahun 1900, 1500 minun. Bokkada nih, corak bokkada nih, pojok kamar ini yang bokkada nih, orang rumah orang bokkada nih, panjen orang rumah <tuk> Panjen jadi orang rumah, bokkin orang nol, orang rumah oh, Wah ya, uang kadung Seng marai, orang kok, difuntet ngangguk Nganggu anung galau, difuntet aing, ngangguk berkorali ya Kadung seneng, ngurung nol, lagu, toko HP, orang nol, ya nangin nengus Ya neng, salat. sholat, sholat, sholat, sholat. <tuk> Bu Adani, joran Bu Adani, bangga naruh solat. Pokoknya, anak uang itu masih anyang. Nyutel musik menjuru mobil, biantar kocot ditutup, AC diunek nih. Nya water alon-alon, padahal anak sepur kok Dipengok, ih, karo tukang kok sepur, sepur, sepur. Kota mau loh, walau aku lobi malah sama yang lalu. Sekarang kamu mau dengar Iya, menunggu Ojo beleng, ojo melanggar, ojo melanggar, ojo melanggar. Kurang gak nggak ada lele. Carter ikut di ngomong. Akhirnya mak dengar sekolah ramungga mak Dengan dengar, jadi masalah. Oleh surat keluar dari sekolah, tabrak berapa sepur di sini, ada yang dia. Menempuh, <tabrak> ini rang rumah orangnya. Nah itu, Ing nyetrum, ini kembali ke kaknya Rasulun bin Aufusiku. Melandai, yang kini di wirid nih, aku Rasulun bin Aufusiku. Ini bin Trum, ngaruh Nur Muhammad, bunuh duniungnya lakon. Jadi orang kemen-kemen, santri kiamat, josen kelembiritan, ngecas langsung kepada Nur. Muhammad, oh, No, Pes, udah lebih menit, kebabbelasan. <tuh> Na Arab di terus no? Wah, si Yang penting kita bersyukur aja, bersyukur bahwa ternyata meneng meneng awal Edwiniki ditelahir nih gusi Allah. Tidak, no menungso sing tumibane tumi banening zaman zaman meneng-meneng pangkat luhur tanpa golek. To? pangkat tanpa tanpa tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, ya kunu khairul tidak, wa ummatuhu khairul ummam. nabi tidak, tidak, Umat e katut nabi sing umat sing unggul pinunjul. Umat liya ora nglebu swarga, umat e kanjeng nabi iso mlebu swarga dhisik. Sya. Tapi syaratnya e ya sing manut kanjeng. Kanjeng nabi numpak sepur medun Surabaya, laku kok numpak sepur kok medun Mojokerto ya ora to. nabi berarti ki numak donya. Donya iki tumpakan, kendaraan. Lalu, perahu transportasinya Rasulullah dari dunia itu sampai surga Lalu nah, kok ngurusi dunia, medun dunia Ya macet Kesuksesan yang dicanangkan Rasulullah itu tidak di dunia kok, Tapi langsung sampai di akhirat Mulanya ini surat al ahzab Lalu adakan alakum fi rasulillahiruswatun hasanah Sungguh ada pada pribadi Rasulullah itu suatu hasanah, contoh baik, tapi lima nelayan Jawa, walau yang akhir, bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Jadi berharap sukses hanya di dunia, cocok berkuru ya, guru megang nabi. Sukses itu sampai di akhirat. dan banyak berpikir kepada Allah. Yang terlalu gue modal-nya, wong sing nabi. Lep modal telukiran itu, dijak melu kanji nabi mesti abad Cita-cita kok seneng neng dunyo dijak wiridan, mesti mingga Cita-cita mukit awan, mesti nginteng-nginteng, ngapa -nginteng. nanya Baru lah duit kiriman is semarin aku harap PS-an sampai bengi Wih seniatnya, wih ngono Wih dijak manut kanji nabi jamaah, jak manut kanji nabi wiridan, jak manut kanji nabi moco asma apa mau makan itu ya orang tenanan, harus oh, <tuk> oh, <tuk> disip oh, gila kecil. Selain itu. kono <tuk> kona rebuta sasa. Dintai ini rabar tinggal ya tinggal tawai. <tuk> ya itu isi gerombol nggak apa-apa. Isi gerombol ini seorang-orang itu enak pandung berkat keduman nalikane buyar wiridan, malaikat kedumih berkati, saya keduman. Saya nggak keduman ini saya ngalek. Muka jangan wiridan lo no, ngalek. Wah ya kedumman berkat ramuan. Enak sih kalah. Lagi ngono aku tak kau saya wiridan, kau wahya salaman tak bual modal moro oleh berkatnya. <lars> Jadi bang potong-potongan tanding, ngono lah melam beramba lah, apa enak Ngono loh Jadi intinya kita ini hidup menjadi liar kalau tidak mengikuti Rasulullah dan hidup menjadi tidak berharga kalau tidak kalau tidak tiba mengikuti menjalani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaikumsalam <tik>